Hello, apa kabar YouTube? Video kali ini akan membahas tentang model dan jenis-jenis jam tangan. Selain untuk melihat waktu, jam tangan juga bisa sebagai penunjang penampilan terutama untuk pria. Bisa dibilang, jam tangan merupakan statement wear bagi pria. Selamat menyaksikan. Jam tangan pria yang sering kita temui umumnya mempunyai beberapa kategori. Jika berdasarkan display atau tampilan waktu, jam tangan ada dua jenis, digital dan satu lagi analog. Berdasarkan penampilan, setidaknya ada tujuh jam tangan pria yang bisa kalian gunakan. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like jika kalian suka video ini. 1. watch. Dress watch atau jam tangan formal biasanya digunakan pada momen formal seperti bekerja dan acara pernikahan dan warnanya hanya bervariasi antara silver dan gold jam tangan ini akan menambahkan kesan elegan pada keseluruhan penampilan dari tampilannya saja kalian akan langsung paham bahwa jam tangan model ini memang diperuntukkan untuk acara resmi Dress watch mengacu pada kesan formal yang dibawanya ketika digunakan di tangan kalian Salah satu ciri dari jam ini adalah dilengkapi dengan strap yang berbahan logam walaupun ada juga dress watch yang dilengkapi dengan strap yang berbahan kulit Jam jenis ini biasanya berjenis analog atau klasik dan tanpa pernak-pernik atau fitur yang banyak seperti chronograph atau serumit jam tangan aviator sehingga tampilannya semakin berkelas dan elegan dengan aksen yang diberikan padanya. Jam ini banyak hadir dengan produk-produk desainer kelas atas. Untuk merek jamnya sendiri, ada Panerai, Petek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mill, dan merek lainnya. 2. Jam Tangan Otomatis Jam tangan dengan movement otomatik menggunakan daya gerak untuk mengisi daya. Jam tangan otomatis merupakan jam tangan yang terus beroperasi karena gerakan pergelangan tangan pemakainya yang teratur. Energi disimpan dengan menggunakan logam setengah cakram, yang disebut rotor, dan berputar ketika lengan kita digerakkan. Daya hasil putaran rotor disimpan pada mainspring. Yang kemudian disalurkan ke roda-roda gear sehingga jarum jam bergerak menunjukkan waktu dan fungsi-fungsi atau komplikasi lain Semua dilakukan secara mekanikal, tanpa bantuan energi listrik Ketika jam tidak dipakai sekitar 48-72 jam, maka daya yang tersimpan pada mainspring atau power reserve akan habis Karena itu kalian harus menggerakkannya kembali agar daya terisi jam tangan otomatik sangat disukai para pecinta jam tangan karena selera rasa maupun estetika sebuah jam sebagian jam tangan ini diproduksi dengan skeleton dial sehingga komponen bagian depan jam dapat terlihat dengan jelas jam tangan otomatik juga menggunakan transparent cashback sehingga kalian bisa menikmati roda-roda indah yang bekerja untuk menggerakkan jam tangan jika kalian menyukai keindahan jam sejarah dan nilai tradisional jam tangan otomatik ini akan cocok dengan kalian. Tiga, jam tangan quartz. Sebuah arloji kuarsa diberdayakan oleh osilator elektronik yang disinkronkan dengan kristal kuarsa. Arus listrik menyebabkan bagian dalam kuarsa berdenyut dengan frekuensi yang tepat frekuensi dipecah melalui integrated circuit, di mana daya dilepaskan melalui rotor dan membuat jam tangan bergerak jam tangan kuarsa akan membutuhkan penggantian baterai dari waktu ke waktu dalam istilah horologis sejarah jam tangan kuarsa sangat singkat pada tahun 1928 para ilmuwan di Bell Labs menyadari bahwa quartz kristal yang bergetar dapat memberikan sinyal referensi yang jauh lebih tepat untuk mengatur jam daripada jam tangan mekanik atau otomatik selama 10 tahun berikutnya osilator kuarsa perlahan mulai menggantikan jam regulator pendulum sebagai standar referensi namun perlu waktu lebih dari 30 tahun sebelum teknologi ini dapat dibuat cukup kecil dan cukup murah untuk membuat jam tangan kuarsa menjadi praktis ukuran fisik, biaya, Masa pakai baterai, daya tahan, dan masa pakai kristal semuanya menghadirkan rintangan signifikan bagi pengembangan jam tangan praktis. Sehingga jam tangan ini merupakan penemuan hebat hingga sekarang. Popularitas jam tangan kuars melonjak dan revolusi kuarsa hampir menghancurkan industri arloji tradisional selama tahun 1970-an. 4. Jam tangan kronograf Karakteristik utama dari jam tangan jenis ini adalah memiliki lebih dari satu penunjuk waktu atau panel kecil berbentuk lingkaran layaknya jam. Lingkaran tersebut berfungsi sebagai stopwatch yang bisa kalian gunakan sebagai alat pengukur waktu atau kecepatan. Jam ini biasanya digunakan untuk menghitung waktu tempuh dari sebuah perlombaan bisa itu lomba lari atau perlombaan balap mobil jam tangan ini biasanya ditemui di pasaran dengan dilengkapi strap kulit dan menggunakan movement quartz walaupun ada juga yang menggunakan strap metal dan menggunakan automatic movement 5. Aviator watch Aviator watch atau jam tangan penerbang adalah salah satu model jam tangan khusus jam tangan jenis ini Biasanya digunakan oleh para pilot dan orang-orang yang berkecimpung di bidang aviasi. Namun, tak jarang para kolektor juga mengoleksi model jam tangan ini. Jam ini didesain khusus untuk pilot dan mempunyai fitur yang jarang ditemui di jenis jam tangan lain, seperti zona waktu kedua, sudut drift, kecepatan pendaratan hingga kalkulator kebutuhan bahan bakar. Bahkan, ada juga produsen yang menyematkan teknologi silikon hairspring pada jam tangan ini teknologi ini penting bagi pilot karena banyak menghabiskan waktu di wilayah yang mempunyai medan magnet tinggi contohnya bandara sehingga kerap mempengaruhi akurasi jam tangan mekanik 6. Diver watch dari namanya pasti kalian sudah tahu ini tipe jam tangan apa ya Diver watch adalah jam tangan yang biasa digunakan oleh penyelam pada saat scuba diving dan peselancar di laut yang juga terlihat menggunakan jam tangan jenis ini. Sebuah jam tangan dikategorikan diver watch jika memiliki fitur water resistant minimum 200 meter atau 20 ATM, memiliki sistem pengaman screw down crown, desain yang cenderung kokoh, dan keberadaan bezel yang dapat diputar, baik dua arah maupun satu arah bezel ini berfungsi sebagai alat pengukur waktu yang digunakan untuk menyelam dan ketersediaan oksigen yang terdapat pada tabung penyelam jam tangan ini sangat populer dan menjadi incaran para kolektor jam tangan dan tersedia dalam berbagai varian dan merek seperti Longines Legend Diver IWC Ocean 2000 Orient King Diver Breitling Super Ocean Rolex Submariner, Omega Seamaster, dan masih banyak varian lainnya. Jam ini sangat umum digunakan di danau atau laut yang mempunyai kedalaman hingga beberapa ratus meter. Namun, sangat tidak disarankan menggunakan jam tangan ini untuk menyelam di lubuk hatinya yang katanya paling dalam itu. 7. Jam tangan digital atau smartwatch Berbeda dengan jam tangan analog, Jam tangan digital memiliki tampilan berupa angka yang tertera langsung pada layar LCD Sumber daya jam tangan digital berasal dari baterai dan berbasis Quartz Jam tangan digital Quartz tidak hanya menampilkan waktu saja Fitur jam tangan digital lebih lengkap dibanding analog seperti alarm, wall time, stopwatch, kalender, GPS hingga bluetooth untuk disambungkan pada smartphone kalian Jam Digital Quartz juga biasanya lebih tahan guncangan dibanding analog Untuk jenis jam tangan ini Salah satu merek yang paling populer di Indonesia adalah Casio G-Shock Jam ini ditawarkan mulai dari harga sejutaan sampai puluhan juta Kemudian yang kedua Ada jam tangan yang tak kalah banyak digunakan di Indonesia Yaitu merek ini Yang penyebutannya masih menjadi misteri hingga saat ini Di samping itu Smartwatch juga berfungsi untuk memantau tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah. Kemudian smartwatch dapat juga membantu mengendalikan asupan kalori, menghitung jumlah langkah per hari, dan melakukan pencatatan rute olahraga terbaik. Maka, tak heran jika banyak orang menggunakan smartwatch pada saat berolahraga. Beberapa varian smartwatch dikeluarkan oleh perusahaan pembuat smartphone. Demikianlah jenis jam tangan menurut tampilan dan fungsinya tadi. Apa model jam tangan favorit kalian? Silahkan share di kolom komentar. Selain jam tangan itu sendiri, ada juga beberapa fitur tambahan yang jadi pelengkap jam tangan, antara lain. 1. Strap Strap merupakan bagian penting bagi jam tangan. Tanpa strap, jam tangan tersebut bisa berubah menjadi pocket watch. Strap tersedia dalam beberapa pilihan bahan, mulai dari logam, kulit, nilon dan kanvas, dan juga rubber silikon strap. 2. Glass Setiap jam tangan, baik digital maupun analog, dilengkapi dengan penutup di bagian atasnya yang dinamakan glass. Bagian ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam jam dari debu, air, dan pantulan cahaya. Glass biasanya terbuat dari bahan resin untuk kategori jam tangan yang lebih murah, dan mineral glass atau sapphire glass untuk jam tangan mewah 3. Luminous atau LumiBright Fitur ini pada umumnya disematkan pada jam tangan analog karena pada jam tangan digital biasanya menggunakan cahaya LED Fitur ini berfungsi untuk melihat jam tangan di saat keadaan gelap atau dikenal dengan istilah glowing in the dark Semakin gelap suatu ruangan atau tempat, maka semakin jelas terlihat display yang ditampilkan dari jam tangan tersebut. Fitur ini tersedia dengan Luminous atau lumibright dan Super Luminova. Demikianlah video kali ini yang membahas jenis dan model jam tangan yang umum digunakan. Bila kalian suka video ini, tekan like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.